terima kasih Mas Donald, saya puas dengan kerja timnya Mas Donald, terima kasih lo udah menginspirasi saya pujian masuk gitu ya saya, saya terima, saya senang saya bawa tapi saya nggak setuju dengan caramu ini Mas Donald terus, itu inputan saya terima saya taruh di kamar, nggak dibawa kemana-mana belakangan saya pelajarin itu hal yang tidak tepat untuk dilakukan maksudnya gimana? di Donald Mano Let's Talk kali ini oke, okay, gini saya seneng dia dapat sebuah komplimen, bukan senang dipuji-puji cuman kalau saya mengerjakan sesuatu buat klien baik sifatnya perorangan, maupun sifatnya sebuah badan usaha gitu ya saat hasilnya baik dan mendapatkan reward ucapan terima kasih, saya senang dan saya kumpulin itu gitu untuk menjadi testimonial dan lain sebagainya nggak ada yang salah dengan itu Lalu kalau ada yang kasih inputan, mengkritik terlepas e, benar apa enggak, gitu ya siapa yang salah? Bukan itu masalahnya. Tapi setiap inputan atau kritikan, saran yang masuk saya terima juga. Tapi kecenderungannya saya taruh kayak di kamar, gitu ya. Saya kunci, udah. Yang penting saya saya terima, udah. Nah ini yang saya mau rubah dari seorang Donald. Saya mendapat sebuah pengertian baru bahwa yang namanya pujian ya, yang namanya reward, yang namanya ucapan terima kasih itu sesuatu justru untuk masa lalu <ganti> karena kita mengerjakan sesuatu, kita berkarya, kita berupaya, kita dapat rewardnya hasil masa lalu dan kalau itu dibawa-bawa terus ke masa depan itu saya lihat menjadi sesuatu yang kurang pas jadinya nah sebaliknya, dengan kritik, dengan saran, dengan inputan, suggestion dari berbagai macam pihak yang tadinya saya taruh itu sebagai masa lalu saya melihat ada poinnya justru ini yang harus saya bawa untuk masa depan jadi kesimpulan baru dari saya, untuk diri saya sendiri kalau teman-teman mau mengadaptasinya juga boleh jadi pujian itu untuk masa lalu kritik, saran, pendapat, dan lain sebagainya seputaran itu adalah sesuatu yang terus kita bawa buat masa depan supaya kita menjadi lebih baik lagi ya udah itu aja, bukan mau menggurui, bukan mau ngajarin, hanya sekedar sharing namanya juga Donald Mano Let's Talk. sampai jumpa ya